Nah inilah pemirsa ya kita akan cek sudah berapa besar belut hasil breeding hasil breeding di sini memang eh, breeding tuh kita mencoba untuk budidaya nah, kalau selama ini banyak yang mengatakan bahwa belut itu tidak bisa dibudidayakan ternyata di bisa, ini adalah belut hasil budidaya, hasil breeding sendiri, dimana pada awalnya telur, telur-telur yang ada pada sarang menetas, ya kita petaskan, dan inilah hasilnya tampak, ya usianya sama, sehingga besarnya pun hampir seragam, ya hampir sama. Ini memang usia dari menetas sampai sekarang ini tiga bulan memang untuk pertumbuhan belut relatif lama ya untuk pembesarnya memang relatif lama namun saya yakin bahwa belut memang bisa dibudidayakan ketika ah ini ada yang sangat kecil sekali nih Hah? ini mungkin makanya nih makanya apa kurang nih kurang makan ini atau nafsu makannya tidak seperti yang lain kalah ya sehingga ketika yang lain lain sudah rata-rata panjang 10-15 cm itu masih kecil sekali ya. memang untuk pembesaran kita belum memiliki teknik yang citu atau umpan yang apa yang pas mungkin ya karena selama ini kita menggunakan umpan berupa cacing atau keong yang kita cacah kecil-kecil karena memang mulutnya masih kecil kita menyesuaikan dengan bukaan mulutnya Ya, kita kasih pakan 3 kali sehari. Ya, dengan rasio <coughs> 2 sampai 3% dari berat benih yang ada. Jadi memang untuk membudidayakan belut ternyata kita butuh lebih banyak indukan dan sekarang ini ya susah sekali untuk mendapatkan indukan yang sehat karena kebanyakan belut yang ada di pasar itu adalah hasil strum. ya dengan menggunakan listrik sehingga memang kurang sehat untuk bisa digunakan sebagai indukan. Karena ya, bisa. bisa. Ya, bisa. ya ini sekali lagi inilah ya pelut pelut hasil breeding hasil pijahan kami kertojoyo kertojoyo lokasinya.